Hai, hai, kembali lagi dengan si keren boy, teman-teman. Wow, kita sudah bawa wadah itu, tandanya kita akan mencari mainan, teman-teman. Oke, kita mulai berjalan saja, teman-teman. Wow, kita susuri. Wow, apa ini, teman-teman? Wow, lihat! Wow, ini adalah bulldozer, teman-teman, dan truk, ya, teman-teman. Wow, mari kita ambil, teman-teman. Wow, kita masukin ke wadah satu ini teman-teman Wow, ini juga ya teman-teman Wow, sangat kotor Oke, kita dapat dua teman-teman Mari kita maju lagi Satu, dua, wow Ada empat mainan yang sangat kotor teman-teman Wow, lihat Ini ada beko dan slender teman-teman Wow, ada keren juga teman-teman Ini keren teman-teman Wow, ayo kita ambil teman-teman, wow kotor sekali teman-teman, lihat wow, kotor banget ya teman-teman mari kita masukin oke, okay. wow ini juga teman-teman, mari kita masukin dan ini juga teman-teman wow mari kita masukin teman-teman, dan selanjutnya teman-teman, wow oke, okay, kita sudah mendapatkan banyak mainan ya teman-teman, lihat wow, mari kita Jalan lagi teman, susuri lagi. Wow, wow, wow, wow, wow. apa ini teman-teman? Wow, ada beko, ada mesin slender, dan ada mesin mix ya teman-teman. Wow, mari kita ambil teman-teman. Wow, masukin teman-teman. Wow Mesin mic ya teman-teman Wow kotor sekali teman-teman Lihat Wow Kita masukin teman-teman Dan selanjutnya teman-teman Wow kotor sekali teman-teman Wow Mari kita Beranjak Dan kita cari lagi teman-teman Siapa tahu masih ada teman-temannya ini teman-teman Oke Wow Loh, loh, loh. ini apa teman-teman wow ada bus dan ada truk mari kita ambil langsung teman-teman wow kita masukin teman-teman wow truknya teman-teman dan yang terakhir teman-teman wow wow kita udah ada banyak teman-teman oke teman-teman ini hasilnya teman-teman Dan kita akan cuci ya teman-teman Sampai di sampai jumpa di tempat pencucian selanjutnya teman-teman Wow Kita sudah ada di tempat pencucian ya Boy Mari kita cuci mainan ini ya Boy Oke kita mulai saja Boy Kita ambil kita masukin sini, boy. Wow, langsung saja, boy. Kita cuci, boy. Wow. Truck pick up, teman-teman. Wow, lihat. Truck pick up. Udah. Selanjutnya, boy. Wow, kita ambil yang ini ya, teman-teman. Lihat, wow, mari kita cuci. Wow, ya, boy, kita cuci, teman-teman. Wow, sepertinya mobil slender, teman-teman. Wow! Okay, selanjutnya boy mari kita cuci lagi boy wow oke okay, mari kita cuci wow wow sudah bersih boy nampaknya ini mobil traktor lagi boy lanjutnya boy. Wow, kotor sekali, boy. Mari kita cuci, boy. Wow. Wow. Wow. Terlepas, tapi nampaknya ini seperti mobil mix ya, teman-teman, untuk mengaduk semen. Wow. Oke okay. Selanjutnya, Boy Wow Mari kita cuci Wow Sepertinya mobil traktor, Boy the boy sudah bersih ya boy mari kita cuci lagi boy wow sepertinya ini mobil bus teman-teman wow oke ini sepertinya mobil gani teman-teman mobil Gani teman-teman oke kita masukin sini Wow selanjutnya teman-teman ini dia Wow berwarna merah teman-teman mobil traktor lagi alat berat ya teman-teman Oke okay. Selanjutnya teman-teman Wow Wow Ini mobil traktor lagi teman-teman Oke okay. Selanjutnya Wow, mobil keren teman-teman Wow Selanjutnya Mobil alat berat lagi teman-teman Oke, okay. selanjutnya wow, mobil truk teman-teman selanjutnya yang terakhir mobil Slender lagi teman-teman Wow dan habis teman-teman uh kita sudah menyelesaikan pencucian mainan ini ya teman-teman lihat Wow terima kasih telah menonton video ini teman jangan lupa klik tombol subscribe ya Boy dan Nyalakan bunci lo, bunyi loncengnya dan like tentunya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.